You have slain here <laughs> Kamu telah kembali Yang datang goda ke sini tinggalkan harapan the enemy has slain the turtle Kira <laughs> kamu telah kembali Launch, <tuh> <Shut down. tuh> Sepertinya kau terserah Sepertinya kau tersesat. Tentu sudah disuruhkan. Tidak akan pernah dirancurkan. <laughs> kau telah kembali. Initiate retreat! Tak kau tersesat. slim Kepalaikan bisik. Kamu telah kembali, Minotaur. <tik> <tik> semua yang datang ke sini Tinggalkan harapan Launch attack. tidak, tidak di sini semua yang datang ke sini tinggalkan para. Uh... Yeah. You have slain Semua yang datang ke sini, tinggalkan harapan. I got it!